Yo what's up teman-teman kembali dengan gue ya Evan slot di kontennya kakek Zeus ya kita berpaling dulu dari si inches kemarin ya cuy ya Karena si Inches lebih bagus pecahan luar ya cowok. anjir sialan kemarin pecahan luar Inches kena kali 100 loh sial Ini gua masih main di jam yang sama jam 3 subuh cuy kemarin gue main jam 3 subuh juga sekarang gue mau cari pecahan luar jam 3 subuh di Uus ya cuy ya Barangkali ayah pecahan luarnya ngasih ya cuy ya Karena Gimana ya Pecahan luar Kadang-kadang ngagetin cuy Sekali pecah gila-gilaan cuy Bisa ngelebihin hasil dalam pin cuy maka dari itu cuy Kita hunting-hunting dulu pecahan luarnya Tapi sebelum gua mulai Jangan lupa Buat kalian semua di klik lu dong Tombol like share dan subscribe nya cuy Seperti biasa ya cuy Karena itu sangat membantu gua cuy ya Untuk semakin semangat Memberikan tips Trik dan cara bermain cuy ya ah goblok kalian 100 kan hmm ini kayak, ini kayak ke, kalian persi beh gue goblok ini hari ini konten-konten gue -konten, anjir 900 doang cuy gak apa tiga ribu ya hari beh ini belakang ini gila-gilaan ya cuy ya Slut, lagi gila-gilaan -gila lagi parah-parahan cuy ini gue masih main pakai RTP tentunya cuy ya main pakai RTP subuh-subuh dan lihat banyaknya klaim dimana cuy ya tapi gua e, lebih milih antara inches atau Zeus dulu ya kali ini ya karena gua cari pecahan luar kan seperti gua bilang ya Cuy kalau kan nggak bisa ya nggak bisa cari pecahan luar jadi juga main di sini cuy uh anjing kali 100 turun sayangi sembilan 900 perak anjing anjing selama 27.000 sorry gua bisa teriak-teriak betul ya cuy anjir ini masalahnya kalau gua digebuk gimana cuy hmm, itu doang ya makanya cuy Wah, ini pecahan luar dari dikasih kena cok modal ada dan naik seratus delapan puluh tiga oke lah, kenapa hmm. nah, ya? Anjir? setiap subuh subuh tuh pecahan luar the best the best cok, gak ada obat loh selalu lo siap sial siap lagi sial setiap subuh subuh lo gila gilaan lo pecah luaran cok, oke seratus tujuh masih bisa ya bet gue bet tiga bet dari empat ratus dengan DCO ya. jadi 3000 ribu cuy ya, hunting pecahan luar lagi seperti biasa cuy. Seperti biasa ya cuy hmm, ini belakang ini kok lagi sangat sampai pecahan luar cuy, sumpah nggak ada obat cuy pecahan luar cuy, udah fix pecahan luar tuh nomor satu cuy sumpah Hmm. ayo dong skater belum kena lagi, oke kasih konek lu mantap, ungunya boy hmm, mantap, hijaunya boy bom luarannya boy, 4000 nih boy, Hmm delapan nih boy bomnya boy, cok Seenggaknya kalau ini sekitar dua ya, seenggaknya kalau enggak dikasih pecahan bom luar ya, kasih free spin lah, free free, enggak buy free. kalau sulit room, sulit room katanya, kalau sulit ya mau mau gua buy sih, tapi ya kita lah ya. Buat kalian oh iya gue mau ingetin buat kalian Bo, goblok dikasih skater nah ini dia bet 2400 DC on dikasih skater di 240.000 Nah ini dia cuy inilah mengapa ya kan the best bet the best semoga aja isinya bagus ya cuy. isinya semoga lebih bagus Bo, goblok kali 20 mampus 13 pinter sisa kali 20 mampus mampus mampus udah kali dua dua cakep mampus ya ini gacor ya anjay anjay gerinjay ya kan auto ya deh ya kan udah kali 27 cowok pecahannya emang cowo. mampus masih ada 12 pin coy. hmm gokil gokil makasih banyak ya usia ternyata emang RTP nggak pernah bohong mode the best the best ya kan kadang gua mikirnya dulu tuh mikirnya RTP tuh pemanis ya kan kayak sugesti doang ternyata emang RTP tuh ngaruh banget ngaruh segitunya boy ngaruh bener-bener ngaruh sampai segininya sih hmm, gila gokil gak tuh kali 29 cuy tapi meskipun RTP naik jangan lupa kalian lihat putaran kalian juga. Jangan lupa main pakai feeling. Karena percuma kalau mau RTP 100%. Tapi kalau kalian mainnya gila-gilaan, nafsu-nafsuan. Tetep aja hasilnya gak bakal menjamin gitu ya. Jadi tetep pake feeling kalian. Ini belas 13000 gak dikasih bomnya. Beneran so, suwe. Kalau gak dikasih bomnya aja. Ya. Mampus belas 15000 gak dikasih bomnya. Pante, pante. Bener-bener dah ini dah gue uh, ini 7000 ada dikasih bom luar lagi mampus ya hmm, mampus kali lima anjay kali 34 anjay 248 cuy auto wede, cuy makasih bet ya makasih beth thank you beth ya ini gua bakal wd langsung makasih banget uus lima spin terakhir kita nikmatin dulu ya anjay hmm, mampus ungunya kasih pecah kasih bomnya anjay emang konten subuh-subuh nggak -subuh pernah gagal ya cuy. makanya buat kalian ya kalau kalian mau coba uh, nge coba subuh-subuh salah satu rekomendasi gua tapi ingat petaran ya, ya gua bakal wd sekarang thank you banget buat kalian yang udah join jangan lupa diklik tombol like share dan subscribe-nya untuk kalian dukung channelnya Evan slot ya, ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya bersama gua dan juga partner game terbaik gua ya Rupiah 138 cuy Modal tipis-tipis Udah jadi 600 ribu cuy Hanya di Epen selat ya kan Bersama Rupiah 138 And bye-bye